Berarti mulai kapan ini Mas? Berarti 25 November tahun kemarin, tahun 2020 ya. Namanya Ghost scooter. Ghost scooter ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya teman-teman Reza Adiluhung. Jadi kesempatan kali ini saya akan ke bengkel servis Vespa Super harta karun ini karena anu ada bensin yang menetes. Jadi nanti kita cek apa nih kenapa nih Vespa Super harta karun ini kita cek di bengkel lalu kita uh, beresin di sana kalau ada yang belum ganti kita ganti. Oke, teman-teman ikuti saya terus ya untuk Uh, perjalanan hari ini kita ke bengkel dan tolong jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe kemudian like, share, dan komen terima kasih. yuk nanti kita ketemu di bengkel ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Raisa Diluhung Kali ini kita lagi ini guys. Jadi ceritanya Vespa saya ini Netes gitu ya Kita lagi di bengkel Apa mas? Go Scooter ya Oke okay, kita sabar dulu Mas Apa mas? Wahyu Mas Wahyu, okay. mas Wahyu Ini mekanik di Go Scooter anu ya bensin ya iya. nih kita ganti selang selang bensin ya I, ya. menurutku. Menurutku. Menurutku. Atakan, menurutku. acara apa? Oke. Ya. Hai. po po po po sempitnya pasti pasti silamkan sini yes. mas. ini iya, mas ya yeah. yeah. Berapa ya Mas, selangnya aja kurang bagus. Hai, misalnya di hai, di hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, mesin apa twalik <tuk> ya yeah. <Duale> juga eh mesinnya <tuk> <tuk> tetap turun ya turun <Menaman>. ya <tuk> orangin Mas Argo ya? Iya. Berarti ini Mas apa? Owner, owner ini ya? Enggak sih, saya admin aja sih, admin, admin bagian pembukuan, hmm. stok. Berarti ownernya ada, ada sendiri lagi ya? Iya. Anu, uang tegal juga apa Jakarta, di dengan orang, -orang. Saya Semarang, Mas oh, Semarang. Iya, ini cuma ngomong-ngomong, Galang ya, Mas Indonesia, Indonesia Jawa ya, orang Semarang. Bisa nih sampai ke Tegal, Mas. Jadi, uh, yang modal ini nih lihat potensinya di sini, khususnya yang metik hmm. belum ada bengkelnya. Iya benar sih. Terus makanya bukan nih di Tegal karena itu salah satunya. <tuk> kebanyakan oh, iya. itu apa yang Vespa kelas kan kalau biasanya kalau bengkel-bengkel biasa kan oh, kalau nggak ada yang bengkel khusus Vespa memang oh. gitu. oh, ya berarti awal mulanya si investor itu iya. melihat potensi itu ya iya. berarti mulai kapan ini mas berarti 25 November tahun kemarin tahun 2020 iya namanya Go Scooter Go Scooter iya berarti hampir satu tahun ya hampir setahun ini. ya uh, lebih spesifik ke Matic ya yeah, ke modern yeah, istilahnya kita sih Vespa semua lah ya yeah, skuter lah skuter. ya kemarin hmm. ada pelanggan yang pakai Jenggo juga uh, ada Jenggo ya, Jenggo terus, terus uh, Lambretta juga, uh, juga yeah. ada ya, pokoknya yang skuter sih ya Jadi, termasuk Vespa klasik uh, uh, Matic baik klasik maupun epic modern, yeah. saya bisa. tempatnya nyaman, asik. Begitu yeah. saya. Jadi awal mula aku ngerti tempat itu. Eh, uh, apa namanya online mas? Oh. Online di Google kan ada. Yeah. Apa awal-awal nyari nyari tempat servis yang asik? Terus, pertama mm -hmm. nggak apa? ini ya, tayangan depannya iya. Aku aduk modern iya. iya. Terus tak cobalah. Sampai itu saya WA dengan Pak, iya. tak cobalah. Dan oleh bisa. Oh, ternyata bisa. bisa. Asik banget sih iya. tempatnya, asik Terus apa ya? Pelayanannya, mekaniknya tuh menurutku ya Yocos jos lah. Iya. Berarti Mas siapa ini tadi? Mas, mas Wahyu, ya. Mas Wahyu ya. Mas Wahyu ini satu satunya mekanik apa bagaimana? Iya, mekanis senior, Mekanis senior. Mas Wahyu ini. Ah. luar biasa ya. Halo Mas Wahyu ini orang mana? Oh, Bumiayu, Bumiayu ya, Ayu. ini orang Bumiayu. Berarti malah gak ada yang orang Tegal ya? Hah? Gak ada yang orang Tegal nih berarti. Iya, iya. Semarang, Bumiayu, terus satunya Mas oh, Mas Tata, -tata Mas Tata oh, udah udah selesai, ya, Kirain ya, libur. <laughs> uh, no <laughs> iya. Kirain <laughs> lihat, kambing katanya. Mau kambing iya. Anu, Mas. Mas ini lokasinya di mana, Mas? Di scooter Di scooter ini lokasinya di belakangnya Gor ini Jalan Aula. Cuma nanti, eh, insya Allah November nanti kita mau pindah tempat lokasinya. Unda. Kayaknya di Sultan Agung nanti kita konfirmasi lagi. Jadi, kita mau lebih eh, apa? lebih kelihatan lah sama anak-anak Vespa semuanya Sultan Agung. berarti anu ya lebih pinggir jalan raya yeah, ya. Yeah. Oke. Okay. IG mas, Instagram? Instagramnya bisa di follow di Go, Scooter, Go Scooter. Biasa. Ya. Ada Go titik Scooter. atau apa enggak? Enggak. Langsung, langsung ya. Go Skuter. Go Oke. Okay. Facebooknya juga Go Scooter juga. Instagramnya Go Scooter, Facebooknya Go, Scooter. Go Scooter. Follow teman-teman apa ya sebutannya ya Vespa uh, mania. Uh, Go Skutik. Oke. Go, Scoot. Go, Scoot. Okay. Go Oke, okay. jangan lupa follow Instagram dan Facebook dari Go Scooter. Yes. Dan Mas ya. Argo Mas Bayu jangan lupa subscribe ya. YouTube Reza Diluhul. Oke, okay, ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Bayu, ya, okay. Aku tadi titip Mas Argo Terima ya, kasih ya. Mas Argo Terima kasih. Mas. Ya, Mas. Mas. Let's go. Yes. tadi kita sudah service Vespa ini mengganti selang bensinnya dengan yang baru karena tadi ini tes jadi kita ganti dengan selang yang baru yang lebih bagus kualitasnya lebih kokoh terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan saya hari ini service Vespa Super Harta Karun ini jadi untuk selanjutnya nanti Vespa ini akan kita bikin konten-konten selanjutnya dan Mungkin konten selanjutnya adalah rencana saya, nanti kita akan meliput bengkel Ghost Scooter. mohon jangan lupa uh, follow IG dan Facebook Ghost Scooter dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Youtube Reza Duhu tolong subscribe, kemudian like, share, dan komen. Oke, okay? terima kasih. Uh, kembali lagi dengan saya di konten selanjutnya. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.